لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أشهد على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Batin ya ya ya bina ya, ya, ya, ya Allah ya Allah ya Allah, atas segala dosa-dosa yang pernah ya Allah, dan dosa-dosa ya Allah, ya Allah ya ya Allah, untuk hari ini ya Allah, saudara hamba yang binti papa, siapa Bapak, Bapak Amri Karim ya Allah. Apabila ya Allah dalam tubuhnya beliau ini katakan jin hafir, jin fasik, terus santai guna-guna, ya Allah, atau energi-energi kiriman diri orang-orang yang boleh, ya Allah, memohon ya Allah, memohon pertolonganMu, ya Allah, untuk mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuhnya, ya Allah, baik di dalam tubuhnya ataupun di rumah ini, ya Allah, ridhoMu, ya Allah surur karbatantana muhi ya allah اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن وَفَوْنَ أَحَادِ Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahum sufwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falak, min sari makhulaq, wa min sari khasyiqin iza waqab, wa min sari nafathati fil al-aqad. واميل خارحسيد اذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من وقب و من شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربي الفلاق من سري ما خلاق ومن تاري خاشق إذا وقاب ومن تاري النفاثات في العقاد ومن تاري حاسب إذا حشاد. Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu di Rabbin Nas Malikin Nas Ilahiin Nas Min tharil waswasil khunnas Alladhi yuaswi sufi sudurin nas Min aljinnati wal nas Bismillahirrahmanirrahim. Adik kasih kak. -kasi Bismillahirrahmanirrahim. di Malikin Nas, Ilahin Nas. Min taril waswasil khunnas Alladhi waswisuh fi sudurinnas Minar cinnati wannas Nanti orang oh. muntah begitu lagi ya Baik, baik ya, keluar baik-baik semua Saya tidak ingin menyakiti karena kamu dan saya Sama-sama mahluk ciptaan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تحده سنة على نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يصبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عينيهم وما خلفهم ولا يحيطنا بالشيء من علمه إلا بما شاء Wah, siapa kursi Hosema? Watiwala, -ah. wala yang uruh hifaduhuma. Wah, wana ryo nardi. Kenapa kamu ketawa? selamat kamu di sini, yang hmm? tahu ya, ya. ya, ngobrol dengan saya. tujuan kamu di badannya siapa namanya Fitri, Fitri ya, Fitri namanya? Oh Fitra ya. tujuan di badannya kita kenapa kamu? Kamu disuruh, hmm? Kok senang dengan dia, hmm? dia ya, kurang badan, gimana? bilangnya kurang. perempuan ya iya kamu yang sakit itu ya, hmm iya kan tadi malam saya lihat kamu kan ya iya kan uh, tadi malam saya lihat kamu itu kamu tapi kamu jarang nampakkan diri ya cuman kamu suka menggelisar uh, hatinya gitu ya terus kenapa kamu masih bisa saya lihat Enggak tahu. Tahu dari mana? Dari mana? Dari daerah sini atau dari luar? Pertama pertama yang masuk dalam tubuhnya nih. Hmm? Dikirim. Ah, tadi bilang suka. Yang bener yang mana nih? tujuannya untuk gitu? Wah. Ah. ngirim? Supaya apa katanya? supaya dia susah dapat pasangan ya. Uh, ya kamu kalau dilihat sama cowok selalu dibuat jelek atau gimana dibuat ilfil sama dia uh, maksudnya kamu buat ilfil sama itu orangnya itu hmm, gitu uh, jadi kalau orangmu serius selalu dibuat gagal sama kamu uh, kasian kamu kasihan sama dia nih buat hmm? biar dia sendiri, biar dia sendiri harusnya kamu kasihan ini ya, kan udah udah kayak timpiatu lo, nolim kamu besar besar, kamu nggak takut sama allah? Hmm? Huh? mau nggak kamu saya datangkan jin uh, yang sama kayak kamu ini yang sudah bertobat mas bisma? Nanti kamu mau diuli ya di bandingan kamu, lah kalau kamu disuruh suruh tuh kamu jadi budak lo, kamu dikasih apa sama allah? ada apa, apa kan? yang nyuruh, yang nurut yang nyuruh kamu ini di area meroki sini Jawa -Jawa -Jawa. Hmm. Nggak, nggak nanya nama. itu kan luas nah, Kamu tinggal di mana? Ayo saya kira tebak-tebakan kamu tinggal di mana? Sampai jumpa coba bikin panas kamu, kamu, kamu <Tunceng> waduh Kau mau nanya, kamu silakan, bener -bener. Kamu ketemu nggak sama Isa oh iya mau ketemu sama Isa nggak ketahuan aja Nanti kalau sama teman Yang tinggal di badannya kayak ini bukan cuma kamu saja ya. Hah? Ada teman satu lagi. Siapa dia? Ya kamu kasih Enggak. Ya. Kalau mau nanti tatara Allah datang sini untuk ambil kamu. Atau kamu masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Kenapa kamu masuk Islam tuh? Luar biasa nanti kamu pakai jadi bagus lakannya terjamin. Karena kamu belum lihat. Kalau kamu melihat kamu akan terbiur. Mama, ah, mau, mama, mama, kalau mama, mama, mama, kamu mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, kamu Kamu, mama, begitu. Ya ya? ya. apa apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim astaghfirullah wa hamdali astaghfirullah wa hamdali 'ala nabiyyihi wa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ala Muhammad, Allahumma ala Muhammad, Allahumma ala Muhammad, Allahumma ala Muhammad. Allahumma sere'a ala Muhammad Allahumma sereh ala Muhammad Allahumma sereh ala Muhammad Allah, ya, Allah. Allah. Allah. Allah. Allahumma sereh ala Muhammad Allahumma ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma Muhammad Allahumma Muhammad Allahumma kita ya ini bapak ah orih ya sahabat kita ya Allah أشرك أصبح كربان أشرك أصبح هذا <tuk> oh, masih oh, masih bergampir. masih kenapa <tuk> <tuk> <tuk> kamu bergambing kenapa kamu Bismillahirrahmanirrahim. jomrahnya jomrahin, jangan dilepas. Eh, enggak boleh. Enak, lu Stop. jangan dilepas. Eh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim abdina ya Allah ya Rasulullah Wa bi dawrati la ya allah ya rasulullah ya allah Amma mohon pertolonganmu, ya Allah, untuk saudara Allah yang bernama Vita ini, ya Allah. Apabila di dalam tubuhnya, ya Allah, terdapat ikatan-ikatan cinta, jin fasik, tenung, santai, guna-guna, atau orang-orang yang buat peruat tolim, ya Allah. Apabila di ini terdapat di gunung kembali ke gunung, di laut, kembali ke laut, ya kembalikan ke tubuhnya sendiri ya Allah hamba mohon ya Allah hamba mohon ya Allah lepaskan semua ikatan-ikatan yang terdapat dalam tubuhnya ya Allah di aliran darahnya ya Allah di jantungnya ya Allah di hatinya ya Allah di kakinya ya Allah di tangannya ya Allah di kepalanya ya Allah hamba mohon ya Allah keluarkan ya Allah Hai, kata ya Allah, lepaskan, ya Allah, Bama muridamu ya Allah, hamba muridamu pertolonganmu ya Allah, Kirimkan, ya Allah, balatan ya Allah, Untuk sempru, ya ya diri, ya diri, ya ya diri, ya diri, ya diri, ya diri, ya diri, ya diri, ya diri, ya Oke <laughs> Corra, corra, pakai ya, zulah <tuh> <Bikin, bikin. tuh> <tuh> ya, <tuh> nah, seperti itu sholat mudah-mudahan nanti kita akan coba lagi tag mudah ini ber, ber, ya Ya, kita minta pertolongan sama Allah saja. Kelemahan Allah benar-benar mengangkat segala bentuk sihir, penyakit, balik medis-medis, semacam makita ini. Karena beliau sendiri adalah uh, anak yatim piatu, mudah-mudahan kita selalu mendoakan di beliau cepat diberikan jodoh yang soleh, tentunya ya. Bisa membimbing di keluarganya, menjadikan makita ini semakin soleh, ya. Uh, jadi bisa. Sama-sama nanti dengan suami yang masuk Allah, subhanahu wa ta'ala. Sebelum lupa, kita bersama dan mohon doanya selalu untuk uh, saya dan kru undang-undang Allah. Tungguin, saya di sini, teman-teman, kru uh, saya ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, dan saya tidak punya apa-apa. Nah, jadi, jangan berpikir saya sakit dan tidak, tapi saya ini benar-benar tidak punya apa-apa. Anggaran yang saya andalkan kecuali hanya doa saja. Nah, seperti itu kiranya eh, jangan lupa terus pantengin terus di Radar Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke eh uh, sedikit kita wawancara sedikit uh, bertanya-tanya apa saja sih yang dirasakan saat ketika mulai di rupiah ya Nah kita uh, mungkin bisa langsung kesana ada bersama menceritakan bagaimana apa yang dirasakan ketika saat mulai di rupiah silahkan rasakan kan tuh datangnya panas-panas nah, ah. panas terus leher ini kayak tegang tiba -tiba, oh tiba-tiba tegang, tegang begitu berat tegang tapi gitu. cuma sebelah sini oh sebelah saja Tuma, cuma kepalanya agak sedikit terus tiba-tiba oh. enggak, tiba -tiba, enggak, tiba -tiba. enggak uh, ingat apa-apa oh. cuma itu aja kan ini kipas masa ah. rasanya panas oh gitu ya yang dirasakan meskipun ada kipas harusnya kan ya tidak panas ya tapi bahkan sampai melepas apa kerudungnya, karena melepas ini. Enggak tahu. tahu. ya, jadi tiba-tiba setelah sadar, kok kerudung saya lepas gitu. Kemudian tadi, uh, apa namanya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lindungin Mbak kita. ya. Dan mudah-mudahan Allah kirimkan ya. ya ya jurnal kita, ya Allah. Hubungkan kita, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah